Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat pagi, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian DivaTV yang akan mengabarkan kabar terbaru terupdate seputar Lesgy Kejurah dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Lesnar tentunya Menemani santai pagi kalian saat ini pamimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru di seputar idola kita Kekabar dan yang pertama persahabat yang kita lihat di sini ada sebuah unggah spesial yang diunggah oleh kawan potret masyarakat Aduh, ya. ternyata postingan fotonya sangat cute banget Sahabat ya Kakak Bilar cium perut Bunda Utun ya, Masya Allah Luar biasa kesayangan kita Mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu diberikan kesehatan Dan mudah-mudahan banyak orang yang selalu mendoakan Untuk Dedek dan Kakak Bilar Luar biasa persahabat ya, postingan foto yang sangat cute Yang diunggah oleh kawan potret mudah-mudahan Tentunya banyak orang-orang baik Yang selalu mendukung Men-support Lesti dan Bilar Diunggah kembali persahabat ya, oleh Agung HP Kentang Kota Sultan Ada kalimat yang dituliskan Bismillah Alhamdulillah Leslar dan keluarga Selalu dilindungi Allah menampakkan wujud manusia-manusia munafik Wow dibalik tentunya kesabaran kekuatan banyak sekali tentunya fitnahan, gunjingan dan selalu orang yang seri terhadap hubungan Leslie dan Bilar ini yang makin menguatkan mereka persahabat yang mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran untuk Dedek dan Kakak Bilar dan selanjutnya persahabat kita lihat juga ya di sini ada sebuah unggahan nih semalam dari Kakak Bilar mengunggah suasana ruangan. Tim Leslar Entertainment Masya Allah perhatikan Ruangan yang begitu mewah dan keren Selalu tentunya mendukung Yang terbaik untuk karya-karya terbaik dari Leslar Dan tentu Mudah-mudahan Leslar Entertainment selalu berkarya Dan selalu memberikan kejutan bahagia Untuk kita semua Dalam postingan tersebut juga bersahabat Kita lihat banyak tanggapan yang sangat positif Diberikan dari para fans Yakni dari aku Dawati 70 Masya Allah Sukses terus Leslar Entertainment Semoga terus berjaya amin. Masya Allah banget doa terbaik nih dari para fans Selanjutnya juga Komentar lain like diberikan dari akun Instagram Nur .haja 98 Mengatakan dalam kolom komentar Bismillah anak baik Semoga rezeki utun berlimpah Dan tiad hentinya, amin Mudah-mudahan persahabatnya rezeki selalu mengalir Untuk Leslar dan berikutnya juga komentar berikan dari akun Mukminatini Mengatakan Masya Allah mudah-mudahan makin sukses Lestor Amin Masya Allah banget ya Selalu positif Doa terbaik selalu diberikan Dari fans-fans sejati kepada idola Wow luar biasa Berikutnya kita lihat juga persahabatan Ya Masya Allah ketika live Instagram Bang Adiska Sky terlihat Muka-muka ngantuk dari kakak Bilar ya diingatin kembali jangan sampai lupa untuk mendukung Trio gasrek manapun acaranya, mudah-mudahan kita tetap kompak Mendoakan, mensupport karya-karya terbaik dari Trio Rik juga persahabat ya. Yuk, mudah-mudahan tentunya banyak orang baik yang selalu mendukung idola kita Berikutnya juga kita lihat nih persahabat Ada sebuah unggahan spesial momen yang sangat cute Vitamin segar di malam Jumat persahabat Ya ternyata si cantik di dalam si ini setia banget temani suami tercinta main bola ya Tuh, perhatikan <girly> yang sedang duduk berdua, Masya Allah memakai jaket warna biru dan kakak Bilar memakai baju bola nomor 10 ya nomor punggungnya tuh Masya Allah bangga di samping Pak Ferry dan di samping Kak Novi juga Masya Allah Cidukan vitamin yang sangat luar biasa kita dapatkan Alhamdulillah keharmonisan, keromantisan, kekiutan pasangan Lesti dan Bilo selalu membuat kita bahagia diunggah kembali oleh kunci asli Lestlar ada kalimat Kenshin yang dituliskan Wah, wow, semalam ditemani Bunda Utun juga Katanya tuh membolanya persahabatnya ini adalah rutinitas di malam Jumat Mudah-mudahan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua Perhatikan juga nih bunga berikutnya nih persahabatnya Ini adalah sisa semalam Tentunya kakak Bilar dan adek Lesti Ini di, duduk di tribun Persahabatnya sambil ngobrol berdua Aduh, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan selalu seperti ini Selalu harmonis, selalu romantis Selalu membuat kita bahagia Ada kalimat keson juga yang dituliskan Dalam postingan tersebut Sisa main bola semalam Ngobrol berduaan seru banget Sampai ngakak ya, Papa Bilar dan Bunda Utun uh, Masya Allah banget persahabatnya Yuk, selalu support yang terbaik Untuk dan kakak Rizki Bilar Selanjutnya kita lihat juga sahabat, Ada postingan foto cute nih Dari kakak Bilar ya perhatikan Tentunya foto kakak Bilar Dan foto Naruto Yang ini memang memiliki hobi yang sama Hobi gigitin pipi Para sahabat ya doh, Cute banget juga nih Bapak Bilar mudah-mudahan Tentunya selalu bahagia Untuk rumah tangga Lesti Dan Rizky Bilar dan ke kabar berikutnya, kita lihat juga persahabat di IGS-nya Kobas Entertainment. Ini sudah di ups kemarin sore jam 4, persahabatnya jam tayangnya. Kisah cinta fenomenal inilah perjalanan kasih Lesla. Masya Allah banget, persahabat. Ya. Mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu banyak orang yang mendukung untuk pasangan Lesti dan Dilar. Kemarin jam 4 sore, momen keseruan di dan kakak Bilar di Kobas Entertainment Dan hari ini juga bakal ada kembali kejutan di Kobas Entertainment Persahabat ya, perhatikan hari Jumat uh, Judulnya kekiutan Leslar selama di channel Kobas Entertainment Tung Persahabat ya, kekiutan Lesti dan Bilar selama di channel Kobas Entertainment Yuk, dukung penuh, mudah-mudahan ada kejutan baik, kabar baik, kabar bahagia Dari idola kesayangan kita dan selanjutnya juga persahabat ya, jangan sampai lupa nih bang Imin akan menginfokan kembali bakal ada acara yang terbesar di Indonesia juga persahabat ya ini acara luar biasa mudah-mudahan di DLS tim, uh, masuk nominasi diunggah diinfokan oleh Ibu Winidra Salina sebagai uh, manajer persahabat ya di sini menginfokan Indonesian Good World 2020 sampai 2021 ini akan segera hadir di Indonesia dukung. Kompak, solid selalu mendoakan, Men-support yang terbaik untuk ideologi Mudah-mudahan masuk banyak nominasi dan bisa mendapatkan penghargaan. Amin, ya robbal alamin. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya, Bersama Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate selanjutnya.